Saya mau mengingatkan kembali, insya Allah hari Jumat lusa, hari ini Rabu, besok Kamis lusa, hari Jumat masuk satu Zulhijjah, satu Zulhijjah, satu Zulhijjah ini sampai sepuluh Zulhijjah, sampai Idul Adha adalah hari-hari emas kita. Jangan luput dari itu teman-teman sekalian, ada hadis Bukhari yang mungkin Anda sudah tahu, tapi saya ingatkan, mengingatkan diri saya dan juga teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, Mamin Ayamin. Amal Salihu fiah habuillahil hadil ayam yaanil ashir tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana seluruh amal Salih yang dikerjakan lebih Allah cintai dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Syukur. Maknanya walaupun sunnah kata para sahabat wala jihadu bisa bininda ya Rasulullah jihad pun di jalan Allah meninggalkan keluarga harta tidak bisa sama juga ya Rasulullah makna hadisnya dengan amal sunnah Walaupun baca satu ayat misalnya senyum dengan Muslim itu juga tidak bisa jihad belum bisa mengalahkannya. Kata Nabi S.A.W. Walal jihadu Jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan Makna hadisnya Amal-amal yang dikerjakan sepuluh, di 10 awal bulan Zulhijjah Ingat, lusa Masuk satu Zulhijjah ini Hari ini Rabu, besok Kamis lusa Hari Jumat, tanggal 2 Agustus itu Masuk satu Zulhijjah Lalu kata Nabi S.A.W. Illa wa mali wa Kecuali seseorang yang keluar membawa seluruh hartanya Membawa jiwanya Dan dia tidak membawa pulang keduanya Artinya Senyum dengan seorang muslim di 10 awal Zulhijjah sedekah dengan 1000 rupiah Baca satu ayat Itu bisa setara dengan pahalanya itu Kalau orang keluar jihad Bawa seluruh hartanya Dia pun mati syahid baru sama Maka ini tidak terulang kecuali setahun sekali Amal-amal yang dianjurkan teman-teman sekalian adalah Yang pertama haji Yang belum pergi haji Berniat berazam Minta sama Allah Allah mudahkan Ya Allah jangan kau tutup hidupku ini Dengan kematian kecuali engkau sudah memudahkan Atau untuk pergi haji Ya, kita minta semua Allah, mohon dengan tulus Itu puncak ibadah Dan Nabi SAW menjanjikan surga bagi orang haji Wal haji mabrur laisalawu jazailal jannah Haji yang mabrur ikuti syahat dan lukun. Tidak ada balasan kecuali surga Juga Nabi SAW menjanjikan untuk diijabah doanya Setiap kali orang pergi haji dengan rezeki halal Dia kalau keluar, Allah ijabah doanya sampai dia pulang Itu juga dijanjikan akan dibersihkan semua dosanya Kata Nabi SAW orang yang haji tidak rafath Mengucapkan kalimat syahwat pada pasangan yang tidak halal tidak fusuk berbuat kejahatan maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini hal yang sangat besar. Mohon kepada Allah SWT. Tidak ada yang mustahil. Kemudian yang kedua adalah berkurban dan usahakan berkurban. Berkurban juga dengan hewan yang terbaik yaitu domba karena Nabi SAW berkurban dengan domba, domba atau kambing selebihnya bisa ke sapi dan Unta tentunya, tapi Nabi SAW berkorban Dengan kambing, terutama Kambing yang berbulu putih dan di bagian kedua Lingkaran matanya berbulu hitam Dan di keempat kakinya berbulu hitam ya Tapi boleh hewan mana saja Yang paling awdol domba tentunya Karena Ibrahim Alaihissalam pada saat tidak jadi menjembeli Ismail Maka diganti dengan Domba Kemudian yang ketiga, sholat idnya Jangan ketinggalan sholat idul adha Karena Allah sementara mengatakan Fasal wanhar Sholat idul adha itu dan berkorban Setelahnya, ya gitu kan yang keempat, berpuasa selama sembilan hari. Mulai dari awal Zulhijjah satu sampai sembilan Zulhijjah. Tanggal sepuluh nggak boleh puasa, karena idul adha. Ya. Kalau antum tidak bisa sembilan hari ini puasa, maka berapa hari saja. Kalau tidak bisa juga, jangan ketinggalan hari sembilan. Atau tanggal sembilannya, satu hari sebelum idul adha. Dikenal dengan hari Arafah. Dalam hadis Bukhari Muslim ditanya Nabi SAW tentang puasa hari Arafah, beliau mengatakan membersihkan dosa-dosa. 365 hari yang lalu setahun yang lalu dan 365 hari ke depan 730 hari dimaafkan oleh Allah hanya dengan satu hari puasa dari subuh sampai maghrib sabar satu hari ini keutamaannya besar ini akan antum lewatin berapa hari lagi lingkarin baik-baik di handphonenya ditandain kemudian yang kelima sholat malam mulai besok malam malam Jumat sampai Idul Adha. Ini Allah puji sepuluh malamnya berturut-turut dan pahalanya mengalahkan jihad. Itu di dalam Surah Al-Fajr. Dua ayat pertama, wal Fajr Demi subuh Idul itu, Allah bersumpah, kejar sholatnya, kejar kurbannya. Lalu Allah mengatakan, walayalin Asher dan sepuluh malam berturut-turut. Kata sebagian ulama, ini punya keutamaan tersendiri, menyaingi sepuluh akhir Ramadan. Karena sepuluh hari Ramadan kita disuruh kejalan Tulkadur, tapi cuma satu malam. Lebih-lebih daripada seribu bulan iya. Ini sepuluh malam berturut-turut Allah bersumpah. Walayal dan malam-malam asyir. Sepuluh malam itu. Jangan kau ketinggalan. Sholat malam. Seperti itulah. Perintah Allah SWT pahala yang lebih besar daripada jihad, sisanya semua amal selain lain, baca Quran, zikir, pagi, petang, ya, kemudian, apa namanya, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, majelis ilmu, semua dilakukan kebaikan-kebaikan, tapi puncak-puncak ibadah tadi yang sudah kita sebutkan, jangan sia-siakan teman-teman sekalian.